oke okay, halo everybody semuanya bagaimana kabarnya ini balik lagi di channel kita ya bosku yang paling gacorin channel kita kita mau di get opal impus bawa modal 140 Rebet aja kita langsung disek di 30 turbo ya bosku langsung kita lepet-lepet dulu di 30 turbo ya sambil di kopi-kopi dulu di urut-tidur dulu santri pagi hari ini ya. langsung ngocol aja aktivitas kita cuma rebahan sama nyocol aja ya, bos rebahan nyocol rebahan nyocol kagak ada aktivitas lain bos makan rebahan nyocol tidur buruh gitu aja terus setiap hari bos yang penting cuan cuan profit dikit dik. buat beli rokok buat semua apa buat buat beli rokok buat melengkapi pengangguran kita setiap hari ini ya bosku untuk yang baru bergabung selamat datang saat bergabung di channel kita ya bosku boleh kita bantu like-like dulu dibantu dulu share, -share dibantu dulu komen-komennya dulu ya bosku kalau kalian suka dengan channel ini boleh langsung aja digaskan ya subrek, subrek di nyalain juga lonceng notifikasinya ya bos biar nggak ketinggalan pola-pola gacor, rtp gacor pastinya di channel ini rtp gacor, pola gacor, mantul buat cuy, banyak buat emang agak ada obat, nggak ada obat emang, nggak ada obat langsung aja serepet ya bos langsung ke, eh, di dipincet ya bos langsung ke pincet untuk apa? Untuk pola-pola gacor yang terupdate, setiap hari ini FPP ketiga core FPP tergait core setiap harinya langsung aja ya bosku Langsung ke pinchat langsung juga grup kita Oke bosku ini kita bunuh sorry ibuwi sorry ke kebanyakan ter bacot sampai lupa ngomongnya ya bosku Langsung aja ke kolom komentar Oke oh, ditambahin lagi langsung ke kolom komentar Dicari dipencet itu Doin aja langsung ke grup komniks kita ya Bisa nambah pola pola Gacol RTP gacor Yang terupdate setiap hari pasti Jangan lupa yang pastinya setiap hari Setiap hari setiap, setiap saatnya Oke udah konik kali empat, uh, Udah konik kali empat ya bosku mudah-mudahan dari mas Masma ini sama si Uski Prat Usa ya. su mati tet. Tetas sudah dapat selena selena. Tus. Ini elat. Serpet tet tet tet. Mantap nih juga yang mantap SC. Oke, okay, guys, getul rebet cu, asuh. Mampus kau, mati kau Petir lagi dan Itu tropinya cuy mantap jiwa mahkotanya nyerah Agak konek cu. tuh asuh Mantap jiwa, udah 400 rendet langsung cu Permulaan yang baik, awal oh, yang baik, oh, awal yang bagus ya bosku langsung itu main dia aja ini ya. mah, aduh mampus main usus, gini keus main langsung profit aturan tuh, aduh seneng kari tuh kalau ini main profit main profit mah kasu, kenapa ngederis kemarin kayak gini terus ya, tuh, aduh mata pikcok tuh kasu, sumpah gila betul ini obat biar ada obat stres dia mah, mata pikcok stres bener-bener usut stress tuh tuh gila banget cuy asal lo emang ayo lagi dong 30.000 lagi cuy anjing. itu gue bikin mahkota kayaknya 30.000 kayaknya sih gue enggak tahu sih kalau 200 mahkota itu 2.000 kalau bet 400 mahkota 4.000 kalau bet 1000 enggak tahu dah pun itu, suka pribadi mantap sekali. gitu, kalau gue step step gue main itu tuh, jangan kasih aja bikin video aja rongkang dulu tiga kali dua kali aja, lo. stres tuh kalau bikin video rongkang terus tuh, rongkang nggak apa apa sih, gue cebu cep, emang cuma gue cep kali tiga karena main seru ngobrol ya, bu, prof itu, prop itu dua ratus an belum model. ya namanya hidup ya bosku yang sabar aja nggak apa-apa ya, sesekali-kali diungkatin terus nggak apa-apa enggak ada yang namanya profit terus tapi cuma kalau gua bikin video nggak profit kan orang enggak enak ya bosku berarti polanya gak gacor kalau kita bikin profit walaupun di apa walaupun video yang kita upload profit kalian tidak tahu di belakang itu ada rungkat yang dua kali ada yang tiga kali tapi nggak hmm. apa-apa buat demi subscriber subscriber putus cinta ini ya pribadi ya gua rela buat nyari-nyari kalau gua udah rungkat tiga kali kagak bikin video gua udah gue males ntar aja deponya cukup udah 150.000 gua habis Mungkin beli rokok dulu. Ntar lagi cuk Berarti jamnya itu kan gacor. Walaupun pakai pola apapun Berarti jamnya enggak gacor itu. Ya oke. Okay? Jangan terlalu berambisi bosku. Sumpah gue kalau. Bikin video bikin konten. Kalau udah rungkat dua kali tiga kali gue udahan. Gue udahan bosku. Kaga gue lanjutin. Gue lanjutin ntar. Antara sejam dua jaman. Baru boleh depo soalnya udah pasti disendot cuy. Ya. lu mau depo berapa kali udah pasti disedot jangan dipaksakan jangan dipaksakan harus dengan kondisi yang waras main game, ya kalau yang nggak bisa nahan diri yaudah, disedot, ya udah bakal disedotnya kalau gua sih kalau kalau nggak dikasih nih, udah dua kali bikin konten nih udah depo cepet udah gue udah haduh kita stop dulu ya bosku jangan terlalu berambisi ini memenangkan pertandingan ini eh. padahal mau dirungkatin cuy sedih gua di ngerti makan aja gua gak dulu apa itu cuy gua gak terlalu berambisi kalau udah rungkat udah stop eh, ini kita kecilin dulu ya bosku kita kecilin bui dulu cuy mudah-mudahan dikasih yang manis lagi kayak eh, tadi cuy kalau nggak dikasih ya kita maybe aja kita terus treben kalau nggak dikasih, kalau dikasih ya lumayan everybody, everywhere every night every, every, every, every oke okay, kali gua gue, ayo tadi dong oh. yang baik dong, dong ayo ta, di dong kayak tadi dong jiwa-jiwa yang mantap, slebewnya. Ini blok kayak dong, blok set dulu. yang pastinya blok set-blok set, blok set Udah kali sepuluh mantap, connect dulu. Toppingnya connect 16 kali 16, slebew, omega. Oh Oke, okay, balik modal juga apa-apa yang penting kita WD ya bosku oke okay, silahkan berduin ke grup polis kita langsung silahkan berduin-berduin ya. karena senang banyak pola-pola dan banyak kawan pasti banyak kawan-kawan itu bosku langsung aja blok set aja bosku ke komentar pin-komen langsung aja gasten sumpah setiap hari di share terus sama moderator kita di share pola-pola nanya aja kalau ngeri share nanya aja ya bosku pola kalau mau depon nanya bos gue mau depon bos ah coba ya gue minta pola dong sama rtp langsung ntar dikirimin langsung dikirimin ya sih aduh capek banget ngomong-ngomong tuh anjing <laughs> capek sekali ya bosku karena kita selalu bacot selalu ngebatot dari nonton tuh kita modal bacot bacot emang sih bacot emang harus bacot tuh di orang tuh lulu dikasih sensanya bosku, pastinya everybody, everybody every night. Ever, ever, ever. Sumpah, gue cintai. Oke okay, bosku, udah mendingan ini Langsung silahkan juga nyebutin punya bosku. Jangan lupa jangan ragu langsung aja lebih berdua komunitas kita Selebeo cek di trot Hmm oke okay. kayaknya kita akhirin sampai di sini aja bosku udah profit lumayan banget 600 rebet modal 150 ya bosku Oke okay. gua pamit undur diri dulu Adios Terima kasih Seweo